Baiklah sahabat untuk menemani santai pagi kalian Saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan kabar bahagia dari idola kesayangan kita Di kabar pertama bersahabatnya kita awali dengan kabar spesial membanggakan sekali Alhamdulillah Untuk lagu Kejora Lesti bersahabat. ya ini sudah tembus 16 juta viewers Pencipta lagunya itu Nur Bayan, Masya Allah keren banget bersahabat Mudah-mudahan Sang Kejora terus bersinar sampai kapanpun, kita yakin bahwa Lesti akan selalu memberikan karya-karya terbaiknya. Di kolom komentar, para sahabat, banyak sekali respon dan tanggapan yang diberikan. Salah satunya dari akun enodotrohainidot73 mengatakan, Ayo, streaming terus lagu-lagu Lesti, lama dan baru. Biar viewersnya naik, bertambah terus lagu-lagu yang lama baru kalau didengar Diresapi dinikmati ada cerita pengalaman untuk kita-kita ini yang merasakan Artinya khusus cerita pengalaman Lesti Yuk, dukung support lagu-lagu Lesti Kejoratu Ajakan ya untuk semuanya Tetap streaming lagu-lagu Bunda Lesti yang lama maupun yang baru Semangat terus untuk warga Konoha Dukung karya-karya idola kesayangan kita Kemudian persahabat disimak juga Ada cidukan yang sangat membuat kita bahagia banget ya Masya Allah Ini momen saat mau jet ski ya Luar biasa nih Memang idola kesayangan Selalu saja membuat kita kagum dan bangga Yang dibikin salvo persahabat ya Ada aja kelakuan kocaknya Papa B Papa B disitu perhatikan lagi memegang perutnya Bunda Lesti Ada-ada aja ya Ini kekiutan yang sangat Masya Allah luar biasa Pokoknya bangga Bahagia dengan Leslar Family Semoga selalu sehat Semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Agub Novi 15 Masya Allah, Tabarakallah Semoga kalian selalu bahagia Dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat tidak baik Dan didekatkan dengan orang yang berhati tulus Bismillah, jodoh, dilencanah, ya Allah Amin, ya Allah Masya Allah doa doa baik kita aminkan ya mudah mudahan dikabulkan dan diijabah oleh Allah amin kemudian juga bersahabat kita lihat ya di sini ada cidukan juga semalam dari kak Melziska masya Allah Leslar family lagi pada makan yang membuat kita bangga dan kagum persinya bersahabat ya Leslar tidak memperlihatkan kebaikannya dari orang lain kita tahu bahwa Lesti dan Bilar adalah orang-orang yang sangat sangat baik Semalam juga ya Leslar Mentraktir Kak Mertisga Wow ini keren banget Masya Allah Sampok juga dengan BBL ya Yang selalu aktif Yang selalu membuat kita bahagia Dan semangat pastinya Kemudian juga Cidukan yang sangat membuat kita semakin bahagia Ketika Papa B cium keningnya Bunda Lesti Ini Masya Allah banget persahabat Aduh Bikin bahagia banget ya Pokoknya doa terbaik selalu kita berikan untuk rumah tangga Leslar Dan dibikin stalfok juga dengan BBL ya Masya Allah banget BBL Ini bikin stalfok warga Konoha Di selalu momen romantisnya Leslar BBL berpegangan dengan Papa Aduh Masya Allah banget ya Ini lucu banget dan sangat menggemaskan Kebahagiaan pun selalu kita dapatkan setiap harinya Dari Lesti Bilar dan BBL Doakan para sahabat, ya, mudah-mudahan leslar bahagia, leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kemudian juga para sahabat, kita lihat juga ya, banyak juga tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya, para sahabat dari akun Wibadesian02 mengatakan, Ya Allah, bahagianya melihat mereka bersama dan bahagia selalu. Semoga seperti ini seterusnya dan selamanya Allah jaga keluarga Leslar Amin, Masya Allah Begitu banyak doa baik ya yang diberikan Untuk Leslar Family Kemudian juga persahabat salfok juga Tanggapan dari akun Instagram Melisayins Mengatakan, Abang El bikin salfok Abang sini sama tante aja Katanya itu Masya Allah Cute dan sangat-sangat menggemaskan Kemudian juga persahabat yang kita lihat Di unggahan MRB Clothing Line makin gak sabar dengan gebrakan dan kejutan baru dari idola kesayangan kita yang akan meluncurkan mini dress. ini ditunggu banget semangat persahabat ya, mudah-mudahan lancar usaha dan bisnisnya Papa B semangat terus untuk tentunya berkarya, semangat terus untuk memberikan kebahagiaan untuk banyak orang kemudian juga persahabat ya, banyak juga ternyata komentar-komentar yang tidak baik haters memang selalu ada, selalu nyinyir, selalu saja Mencari celah kesalahan-kesalahan idola kesayangan kita Terkhususnya pasal persahabat itu Rizky Bilar yang selalu dicari-cari kesalahannya Di postingan ini persahabat ada salah satu komentar yang diperlihatkan persahabatnya Dari akun Kiswah33 di situ mengatakan Tergantung bilarnya mau langgeng kalau terus istri mana yang kuat Kastian lesti terjebak buas di malakama sekarang mau ngadunya sama siapa Jadi bilarnya kambuh, watak jeleknya hati-hati lesti Takut masih ada dendam waktu pakai baju oren. Kalau kamu di Smackdown, Tak ada orang yang tak kecuali Allah Banyak-banyak berdoa di sepertiga malam Supaya dijagain oleh Allah Dari orang yang jahat Kita tidak tahu walau orang itu teman tidurmu Ini kalimat komentar Yang selalu menjelek-jelekan Inilah kesayangan juga persahabat ya ini komentar tidak baik banget, selalu suuzon Selalu saja bersahabatnya berkomentar tidak baik Yuk sama-sama untuk warga Kodoha Tetap semangat untuk dukung Lesler Family Kita yakin bahwa idola kesayangan kita tentunya akan bahagia Kemudian juga bersahabat kita lihat juga nih Ada penjelasan juga nih dari Kaadibal Adibal nih, Soal single terbarunya Lesti ya Kak Adibal juga bersahabatnya menyampaikan bahwa keadilan juga membuat lagu ini dia berhati-hati banget, ya, tidak ingin mengecewakan seorang Lesti Kejora karena Lesti itu adalah aset musik dangdut, dan keadibal juga menyampaikan ya. Bahwa Lesel Lovers dan tentunya haters itu seimbang Jadi bagaimana caranya Coach Adibal itu bisa merangkul haters untuk bisa menyukai kembali Lesti Ini keren banget, Masya Allah Semoga karya-karya yang diluncurkan mudah-mudahan itu diminati oleh banyak orang, amin